Oke, okay, balik lagi ke channel gue, kali ini gue lagi berada di kota Jogja Dan gue akan membuat sebuah konten kuliner lagi tentang sebuah resto yang cukup menarik perhatian gue Seperti apa? Yuk kita lihat ya kita di kota Jogja walaupun bukan di tengah kotanya nah kebetulan resto yang mau gua review itu lokasinya nggak jauh dari hotel tempat gua tinggal so cuman cukup perlu jalan kaki dikit doang kita udah sampai Iya, itu dia tempatnya Emados Shawarma Yuk, kita lanjut Ya, nama restorannya Emados Shawarma Nah, ini adalah Restoran Palestina Dan yang bikin gue menarik Ini ada, lagi ada promo Satu ekor ayam panggang Harganya hanya Rp39.000 Plus pajak, ya. jadi total-total sekitar Rp43.000 Dan inilah grillnya Lihat deh, ini dipanggang pakai grill ya, pelan gitu. Itu kelihatan banget ayamnya tuh juicy, nggak sampai kekeringan ya. Dan ini buat gue sih mengenang banget. Yuk kita masuk. Nah ini interiornya restonya, nih menu-menu andalannya ada di sini. Restonya besar ya dan areanya bersih teriaga ya. Nah, berikut ini foundernya nih Pak Ahmad Al Ahmad. Ini berarti uh, autentik banget masakan di sini. Oke, nah di sini kita pesan dulu ya. Nah ini menunya. Ini menu-menunya ya buat kalian yang lagi wisata atau tugas kantor kayak gua ke Jogja Ini bisa jadi alternatif yang Cukup baik nih untuk makan. Oke, okay. Mbak. Sesuai pesanan tadi, saya pesan ayam bakarnya satu ya, ayam panggangnya satu, sama minumnya di bawah ke atas ya. Oke, okay. mari Mbak. Iya. Okay. Yeah. Tuh guys, tempatnya bagus ya. Oke, tempatnya bagus dan luas. Ini lantai 2-nya. Nah, ini ada foto-foto dari menunya lagi. Ini mengundang selera sekali tampilannya ya. Nah, nggak pakai lama, pesenan gua udah datang. Dan terima kasih mas Nah Ini dia sesuai yang diiklan di billboard tadi Ini ayam satu ekor Guys ayamnya juga nggak kecil ini Ya Jadi buanglah kecurigaan ayamnya bakal kecil Ini ayamnya besar Dipotong empat Dengan bumbu khas palestina Hmm juicy sekali Coba coba coba Wah ini tender, nggak terlalu kering, hmm, 39 ribu plus-plus, kayaknya di tempat lain belum tentu ya bisa dapet segini Tapi nanti gue akan tanya nih kira-kira promonya sampai kapan sih biar bisa kasih lo semua informasi yang akurat, oke? Okay? Yuk ah, gue makan dulu nanti gue ceritain rasanya kayak gimana Oke, okay, setelah gue makan, ayam panggang yang gue pesan tadi, itu sesuai ekspektasi gue banget, bahkan melebihi sih ya Jadi dia itu uh, tender, juicy, nggak uh, kering ya, bahkan di bagian dadanya pun yang biasanya agak kering itu masih enak gitu ya Dan uh, dia dikasih uh, sambal racikan khusus, sambal khasnya mereka, serta dikasih saus mayones garlic Mantep banget rasanya Nah, untuk promonya sendiri Tadi dibilang uh, mereka tidak menentukan waktunya sampai kapan ya Yang promo harga ayamnya 39000 itu Tapi uh, ketentuannya untuk setiap customer Hanya boleh membeli maksimal dua ekor per hari per customer Dan harga aslinya dari ayam itu adalah 99000 Jadi jauh banget tuh diskonnya tuh Nah, mumpung masih diskon, buat lo yang lagi di Jogja Coba deh ke Resto ini uh, Gua berani guarantee lu akan happy ya. Dan ternyata setelah gua browsing Resto ini juga ternyata banyak cabang yang termasuk di Jakarta Di Jakarta tuh dia ada di Kemang Lalu di Jakarta ada, di Tangerang, di Bintaro ada Terus ada juga di Solo Ya mungkin uh, lu bisa browse IG atau website mereka Oke, okay? jadi seperti inilah preview gue untuk uh, resto kuliner kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu komennya, subscribe-nya, like-nya, dan share-nya ya. Oke, okay? sampai jumpa lagi. Bye.